Pisannya berupa petunjuk. Maka, inilah sunnah qawliyah. Semisal, kalimat-kalimat dikir. Dari ucapan-ucapan dikir. Dikir ketika dalam solat. Atau dikir di luar solat. Iya, dikir pagi, dikir petang. Ini semua sunnah qawliyah. Kemudian, sunnah fi'liyah. Sunnah terkait dengan perbuatan anggota badan. Yang Nabi SAW lakukan dalam Wujud perbuatan anggota badannya. Kemudian sunnah taqririyah. Sunnah dalam bentuk penetapan persetujuan. Terhadap sujud, terdapat sunnah i'tiqodiyah. Juga sunnah qawliyah. Juga sunnah fi'liyah. Dan juga sunnah tarkiyah. Perhatikan. Dalam perkara sujud. Petunjuk Nabi SAW dalam sujud. Ini menunjukkan ada empat hal sunnah. Pertama, sunnah i'tiqadiyah. Apa sunnah i'tiqadiyah ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Naam, penetapan Allah a'la. Allah Maha Tinggi, berada di atas. Karena ketika sujud kita menetapkan sifat tinggi tersebut dalam kalimat doa dikir sujud. Kita baca dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Maka muncul keyakinan dari pernyataan ini. Maha suci robku al-a'la. Yang maha tinggi. Maka keyakinan kita adalah Allah di mana? Tinggi di atas. Bukan keyakinan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah rendah. Allah sama kedudukannya dengan makhluk. Tidak mungkin. Allah tinggi. Tidak akan sama dengan makhluk. Ya kan? Allah berada zatnya di atas arsh. Adapun sifatnya, ilmunya, pengetahuannya, penglihatannya, pengawasannya, pendengarannya, itu benar. Di mana-mana Allah dengar, lihat, awasi, itu benar. Tapi zatnya maha suci Allah. Makanya diawal dengan Subhana, Maha suci Rabku yang maha tinggi. Ini penetapan sunnah iktiqadiyah. Sunnah Quliyah dalam sujud mana? Petunjuk. Dalam ucapan Nabi ketika sujud apa? Yang membaca. Membaca apa? Dzikir dalam sujud. Subahana <Susukai> Rabbiyal A'la. Boleh. Boleh juga. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Boleh juga. Subahana <Susukai> Zil Jabarud. Wal Malakut. Wal Kibriya. Wal Adama. Boleh. Subahanaka Allahumma Rabbana. bihamdika Allahumma Gfirli. Boleh. Allahumma Gfirli. Zambi Kullah. Diqqahu Wajillah awalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah boleh semua diamalkan dan ketika terkait dengan beberapa perkara-perkara yang datang dari Nabi yang sifatnya bervariasi usahakan minimal sekali seumur hidup kita mengamalkan sunnah itu kita kadang membaca subuhun kudus, rabul malaik, waruh kita kadang membaca Subhanallah Alala. Kita kadang membaca Subuh Subhanazza Jibril Almalakud Alkibriyah Aladzama. Terkadang kita baca Subhanakallahu Ma Rabbanahu Bihamdi. Kallahu Maktirli. Terkadang kita baca Allah Maktirli Zambikulla. Dikahwajillah Awal Waakhirah Alaniyat Wasirah. Terkadang ini semua kita apa? praktikan. Minimal ada pernah kita amalkan. Dan dari sifat Ahlu Sunnah, dia pernah mengamalkan Sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dia amalkan. Ya. Tentunya setelah dia ilmui. Ini pentingnya kita belajar. Untuk mengenal apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini sunnah apa tadi? Quliyah dalam su sujud. Sunnah fi'liyah dalam sujud. Ayo. Apa petunjuk perbuatan Nabi terkait anggota badannya ketika sujud? Di atas. Sujud di atas. Tujuh anggota badan. Yaitu apa? Satu, dahi dengan hidung. Terhitung satu. Kemudian, kedua telapak tangan. Dua, tiga. Kedua lutut, empat, lima. Dan kedua ujung kaki, enam, tujuh. Ini sunnah fi'liya Nabi SAW. Sekarang, sunnah terkiah Sunnah yang ditinggalkan. Petunjuk Nabi tinggalkan ketika sujud. Apa itu? Merapatkan tangan di tempat sujud. Ini dilarang Nabi. Harus diangkat. Nabi bilang, Iqtadilu fisujud wala yabersutu ahadukum dira'aihi imbisaatul kalb. Hendaklah kalian iqtidal tenang dalam sujud kalian dan jangan sekali-sekali kalian membentangkan tangan kalian lengan kalian seperti anjing yang membentangkan lengannya. Anjing itu kalau dia duduk dia begini kan? anjing. yang dilarang. Maka kita harus mengangkat. Mengangkat lengan kita tidak boleh menempelkannya ke tanah atau ke tempat sujud. Harus terangkat. Maka Nabi tinggalkan perkara ini. Menunjukkan ini sunnah apa? Sunnah Tarkiyah. Meninggalkan untuk apa? Merapatkan lengan ke tempat sujud. Tapi harus diangkat lengannya. Ya Ini adalah sunnah Tarkiyah ketika dia meninggalkan merapatkan ke Tempat sujud. Atau ke tanah. Atau ke bumi. Sudah paham? Dari pembahagian sunnah tersebut. Dalam praktek sujud. Bisa kita pahami dalam lima hal tadi. Empat diantaranya kita jelaskan. Dan kemudian kita melangkah kepada pembahagian bid'ah pembagian bid'ah ah hampir sama dengan pembahagian sunnah. Iya. Juga terbagi lima. Cuma di sini ada perbedaan sedikit saja dari pembagian bidah. Ah. Telah berlalu ada bidah. Ah. Apa dulu pengertian bidah? Ah? Sebelum kita lanjut, apa pengertian bidah, ah, Pak? Sedikit paham pengertian bidah? Ah? Kita tabik. Belum. Eh uh, ya yeah, kita Haji yang jenggot putih. Apa itu bidah? Ah? Yeah. segala sesuatu yang menyelisih sunnah. Itu ringkasnya. Yang menyelisih sunnah adalah bid'ah. Ah. Yaitu apa-apa yang tidak berdasar dari petunjuk Nabi SAW. Yang tidak ada contoh perbuatan dari Nabi SAW dalam perkara ibadah. Nah, kaitkan. Dalam perkara ibadah. Bukan perkara Bukan perkara du, dunia. Adapun dunia, tidak ada masalah. Tidak sama dengan zaman Nabi. Karena Nabi bilang, Antum a'lamu bi'amri duniakum. Kalian lebih tahu terhadap urusan perkara dunia kalian. Jadi dalam urusan dunia, ini kita lebih tahu apa yang lebih baik. Yang tidak ada pada zaman Nabi, boleh kita amalkan dalam perkara dunia. Semisal kendaraan tidak ada dalam masa Nabi. Tidak ada mobil, tidak ada pesawat, ya kan? Tidak ada teknologi teknologi sekarang ini. Iya, itu tidak apa-apa karena perkara dunia. Adapun perkara ibadah maka tidak boleh kita mengada-adakan, membuat sesuatu yang baru, iya, membuat inovasi. Kita hanyalah tugasnya apa? Apa tugas kita? Hanya mengikuti. Itu tugas kita. Hanya kita mengikuti apa yang telah datang. Mengambil apa yang telah didatangkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Mas'ud, Inna naqtadi wala nabtadi. Kami ini, sahabat yang bilang ini, Abdullah bin Mas'ud, radallahu tal'anhu. Kami ini, hanyalah naqtadi. Hanyalah mengikuti. Bukan nabtadi. Bukan memulai yang baru. Ya. Yeah. Inna nattabi'u wa la nabtadi'u. Kami hanya ittiba' dan tidak ibtida'. Ah. Ini bedanya. Ittiba' mengikuti petunjuk, bukan ibtida' ah, membuat bid'ah, ah. perkara yang baru dalam agama. Iya. Jadi ini adalah suatu prinsip dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syarat diterimanya ibadah tersebut. Harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad saw, bukan di atas bid'ah ah yang diada-adakan dalam perkara ibadah. Ia ya. terbagi pertama bid'ah ah iktidah, bid'ah ah keyakinan terkait dengan hal-hal yang baru. Nam dalam perkara akidah yang tidak pernah Nabi berakidah dengan akidah tersebut. Apa contohnya di belakang? bidah i'tiqadiyah bidah yang dalam bentuk keyakinan perkara baru dalam keyakinan. Naam, Allah di mana-mana. Naam, itu menyelisihi fotojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali mengadakan bidah ini Allah di mana-mana adalah kelompok firqah al-jahmiyah. Firqah apa? al jahmiyah yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Karena dia menentang sifat ketinggian Allah. Dia tidak mau menetapkan Allah tinggi. Iya Dia tidak mau menetapkan Allah di atas. Karena dia menolak Allah punya arah. Katanya kalau Allah punya arah, punya tempat yang tinggi, berarti sama dengan makhluk. Punya arah, punya tempat. Maka mereka ingin, supaya tidak sama dengan makhluk, akhirnya menolak sifat, Allah subhanahu wa ta'ala pada Allah telah tetapkan sendiri. Iya. Sehingga mereka menetapkan Allah di mana-mana. Ini bentuk penyimpangan akidah. Ketika menetapkan Allah di mana-mana. Kemudian berkembang dari keyakinan ini. Bidah itiqadiyah yang lain. Ketika diyakini Allah di mana-mana. Muncul bidah yang lain. Bahwasannya Allah bisa menyatu dengan makhluk. Ini keyakinan bidah. Sufiah, ekstrim Dikenal dengan istilah oleh para ulama Wihdatul wujud Wihdatul wujud Apa artinya wihda? Penyatuan Wujud, wujud Penyatuan, wujud Allah menyatu dengan wujud apa saja Sehingga dari ke kesesatan ini Muncul kekafiran Semua yang dilihat yang ada ini Itu adalah Allah juga Ini kesesatannya Berawal dari apa? Dari akidah Allah di mana-mana. Semua di mana-mana Allah. Maka ketika menetapkan Allah di mana-mana, akhirnya tambah besar masalah. Allah bisa menyatu kepada apa saja. Menyatu dengan wujud apa saja. Sehingga dari kesatan sufi ekstrim ini, anjing babi pun dibilang, dibilang apa? Allah na'udzubillah. Dirinya pun dia bilang apa? Dia pun dia bilang Allah sampai dalam bentuk syairnya mengatakan, syair kesesatan orang ini, saya tidak saya tidak tahu apa yang disembah, saya atau saya atau Allah. Karena dia samakan dirinya dengan Allah. Allah menyatu dengan dirinya katanya. Ini kesesatannya. Ini kesesatan yang sangat parah dari bentuk akidah Allah di mana-mana kemudian merembet kepada perkara yang lebih besar. Penyatuan wujud, Allah menyatu dengan makhluk. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah menyatu dengan makhluk yang maha, maha hina ini. Yang maha penuh dengan kekurangan, dosa-dosa. Tidak mungkin. Allah maha suci, maha tinggi, maha besar, maha mulia. Iya. Tidak mungkin menyatu dengan makhluknya. Tapi ini apa? Bid'ah i'tiqadiyah. bid'ah lafubiyah. Apa bid'ah lafubiyah? Yang terlafadkan. Lafad-lafad diucapkan di lisan. Dari kalimat-kalimat doa atau zikir Atau salawatan ya, Atau membaca ayat sekian jumlahnya Atau mengkhususkan waktunya nah, Pokoknya dari hal-hal dilisan yang dilafatkan Tapi tidak pernah Nabi contohkan Tidak pernah Nabi lakukan Tidak ada petunjuk dalam sunnah Nabi Maka ini bid'ah ah lafziyah Apa contohnya Pak? Dia datang. dia. Yasinan setiap malam Jumat. Kenapa? Nah, tak pernah dicontoh kalau Nabi SAW. Yasinan setiap malam Jumat. Betul. Ini tak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hadis tentang Yasinan dalam malam Jumat. Itu adalah hadis yang datang dari jalan periwayatan yang lemah. Bahkan sebagiannya maudu dusta Terhadap Nabi Muhammad SAW Justru yang sahih dari Nabi Muhammad adalah Malam Jumat membaca apa? Surah Al-Kahfi Ini yang benar Di malam Jumat Di hari Jumat yang benar membaca surah Al-Kahfi Itu ada hadisnya Adapun yasinan Ini tidak ada Tidak ada hadis yang menerangkan Dengan sabit dengan benar perihatan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau membaca hal tersebut Ya. Ia demkan pula lafad-lafad dari salawatan-salawatan yang tidak ada sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salawat Nariyah. iya dan semisalnya yang kadang terdapat di dalamnya bentuk berlebihan gulu mengangkat kedudukan Nabi Muhammad di atas kedudukan yang sebenarnya, iya melewati dari kedudukan dia sebagai hamba dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang lafad tersebut Sampai mengangkat Nabi mengetahui perkara yang gaib, mengangkat kedudukan Nabi hampir setanding setanding dengan apa? Dengan Allah Subhanahuwataala. Ya. Ia, karena dalam perkara ilmu gaib ini merupakan perkara kekhususan Allah Subhanahuwataala, hak prerogatifnya, istilahnya, tidak ada campur tangan dengan makhluk dalam perkara ilmu gaib termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tahu perkara gaib. Nah. Taib ini bid'ah lafdhiyah dari lafaz-lafaz yang muncul dalam kalimat-kalimat doa atau zikir yang tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga disebutkan. Syekhul Islam ibn Taimiyah seperti orang berzikir kepada Allah dengan lafaz nama Allah Allah secara mufrad dengan tunggal mufrod kata tunggal Allah, Allah, Allah itu saja disebutkan zikir. Atau dengan nama diganti, huwa, huwa, huwa. Ini disebutkan Syekhul Islam, Taimiyah dalam majum fatawa. Jilid 10, halaman 126. Ini termasuk zikir dari bid'ah, lafziyah. Allah, Allah, Allah. indah tidak ada. Tidak ada. Lafaz zikir yang ada apa? Apa lafaz zikir yang ada? Ya subhanallah, walhamdulillah, wa la, wa la illallah, wa akbar, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, boleh tambah wahdahu la syarika, seterusnya. Ini ada lafadnya. Adapun pun menghususkan hanya satu kata, Allah, Allah, Allah, tidak ada. Ini adalah bid'ah. Sekarang yang mengawali perbuatan bid'ah ini adalah siapa? Kelompok sufiah. Dalam zikir-zikir mereka. Ya, kelompok sufiah. Ya. Zikir-zikir mereka mengawali dengan kalimat La ilaha illallah. Ini asalnya. Ini benar. Ada kalimat zikir La ilaha illallah. Namun, lama-kelamaan berubah menjadi Allah, Allah, Allah. Baru kata Syekh Islam, kemudian diganti menjadi Huwa Huwa Hu, Hu. Apa artinya Hu? dia, dia. Dia, dia. Ini tidak ada contoh dari Nabi mengucapkan zikir. Dia, dia, dia. Hua, hua, hua, hua. Tidak ada. Nah, Maka kita harus tinggalkan perbuatan bid'ah ah ini. Kita wajib menjauhi perbuatan bid'ah. Ah. Wa manaha fantahu. Dan apa yang Nabi larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Man amila amalan, leysa amruna, fahuwa raddun. Barang siapa beramalan, satu amalan tidak ada. Contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak itu pasti kalau tertolak berarti tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala alias tidak ada pahalanya enam kita akan masuk dengan golongan amilatun nasibah amilatun nasibah Yang sebutkan dalam ayat kedua surah Ghasiah sering kita dengar di hari jumat rakaat kedua Hal ataka khalidul Ghasiah wujuhu yooma idin Ghasiah amilatun nasibah apa artinya amilatun nasibah? Orang yang beramal tapi cuma nausibah, hanya capek keletihan dia didapatkan. Bukan pahala dibalik amalannya, tapi nausibah, keletihan. Itu dia capek-capek beramal, capek-capek berzikir, hu hu hu. Sekian kali sampai begadang, sampai stres, sampai apa? pingsan dan seterusnya, tapi semuanya hanyalah keletihan, kepayahan didapatkan. Pahala tidak karena pahala harus kalau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Iya jelas ini ini terkait dengan bid'ah lafziah yang ketiga bid'ah ah amalia bid'ah ah dalam bentuk amalan perbuatan perbuatan anggota badan yang Nabi tidak pernah lakukan apa contohnya bid'ah ah amalia Zikir berjamaah. Itu kefiatnya berarti. ya Zikir berjamaah. Itu kefiatnya. Zikir benar. Cocok. Sunnah untuk berzikir. Ada perintah. Bahkan Allah perintahkan. Ya ayuhaladzina amanu. Udhkurullaha. Zikran kasiro wahai orang beriman. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi kefiatnya. Adakah kefiat dari Nabi SAW pernah menuntun. Untuk berzikir berjamaah. Dalam makna dikomandoi oleh satu orang. Ada yang mengomando baru kemudian berzikir bersama-sama. Ini tidak ada. Ya. Yang ada tuntunannya adalah masing-masing apa? Berzikir. Taib. Contoh lain. Yang lebih jelas. Bida amalia Dalam bentuk amalan. Amalan perbuatan. Ayo. apa yeah. Doa bersama setelah sholat Taib. Doa bersama setelah sholat fardu yeah. Taib. Setelah sholat fardu, doa bersama Ini juga tuntunan ibadah Kalau diamalkan secara rutinitas Dan dia bersama-sama bentuknya Berjamaah Itu juga tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW Kenapa? Kita katakan demikian Sebab perkara sholat lima waktu, perkara yang setiap hari Nabi amalkan. Dan setiap sahabat, setiap hari sahabat bersama Nabi bermakmum di belakang Nabi. Tentunya kalau harian ibadah ini, pasti Nabi ketika melakukan perkara itu akan didengarkan oleh sahabat. Akan dilihat oleh sahabat. Betul tidak? Karena ini sifatnya harian, ibadah setiap hari. Tapi tak satu pun hadis dari sahabat. Yang para sahabat melihat Nabi beribadah setiap hari ini setelah sholat Nabi berdoa. Dengan cara berjamaah bersama-sama. Iya. Ini tidak pernah dicontohkan. Makanya tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan demikian. Kalau dalam praktek bersama-sama. Tapi ketika dikerjakan sekali-sekali dalam mana sendiri-sendiri. Para ulama memberikan kebolehan. Kalau dia sifatnya sendiri dan terkadang-kadang. Bukan rutinitas. Dan bukan dalam keadaan berjamaah. Harus dipimpin oleh satu orang. Tapi masing-masing berdoa, silahkan. Kata Syed bin Basin tidak masalah. Jika masing-masing ingin apa? Berdoa. Dengan doa masing-masing, silahkan. Bukan dipimpin oleh satu orang dalam dalam, dalam keadaan berjamaah. Nah, contoh lain, misalkan tawaf. Ini ibadah perbuatan anggota badan. Tawaf yang mana sifatnya bid'ah? Ah? tawaf di kuburan. Ini perbuatan bidah. Ah. Ya, karena Nabi tidak pernah amalkan tawaf di kuburan. Bahkan ini mengantar kepada bentuk kesyirikan. 6. Nah, juga i'tikaf di kuburan. Berdiam untuk dalam makna beribadah. I'tikaf berdiam beribadah di kuburan. Ini juga tidak pernah Nabi amalkan. 6. Nah, jadi segala perbuatan amalia yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, termasuk dalam jenis kategori bid'ah amalia. Kemudian yang keempat, bid'ah maliyah. Istilahnya mal berarti bermakna harta. Kenapa dikaitkan dengan harta? Nah, di sini maknanya bid'ah maliyah adalah perbuatan dari segala harta yang dibelanjakan dalam rangka beribadah pada suatu perkara yang sunnah. Ya. Dari ibadah. Membelanjakan harta. Untuk tujuan perkara ibadah. Yang menyelesaikan sunnah. Misalkan apa? Dia membelanjakan hartanya. Harta. Untuk beribadah. Dalam tujuan misalnya merayakan perayaan-perayaan bid'ah. Ah. Nah ini harta. Dibelanjakan. Pada peran yang tidak ada contoh dari Nabi, misalnya beli trompet, ya kan, beli sesuatu yang melisis sunnah dari peren perayaan perayaan Maulid, Isra Mi'raj, dan selainnya. Ketika membelanjakan harta tersebut untuk beribadah yang tidak ada contoh dari Nabi, makin termasuk bid'ah ah maliyah. Iya. Dan juga di sini contohkan, misalkan. Membelanjakan harta untuk membangun kubah-kubah. Kubah-kubah di atas kuburan. Ya, ini sangat ini jelas sebagai bidah. Membangun kubah. Bangunan di atas kuburan-kuburan. Kenapa? Perkara ini adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada yang beribadah, menganggap ini sebagai suatu ibadah dan dia membayarkan hartanya untuk hal tersebut, maka ini bida'ah maliyah. Hartanya sia-sia. Bahkan hartanya tergolong sebagai sifat yang mubazir Walatubadzir tabadzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan kalian membelanjakan harta kalian dengan bentuk pemborosan. Iya. Dari mana pemborosan? Kata ulama tafsir, seperti Ma'al-Baghawi, bermakna, kullu ma'unfiqah semua apa yang diinfakkan pada selain apa yang berdatangkan riza Allah. Semua. Apa-apa yang diinfakkan, dimelanjakan pada hal-hal yang tidak berdatangkan riza Allah. Artinya apa? Tidak ada tuntunan. Tidak ada bentuk perintah dari Allah dan Rasulnya. Nak dicintai Allah, tidak dirilai Allah. Apalagi kalau mengarah kepada kesyirikan, semisal apa? Meninggikan kuburan. Ini pasti nak derita oleh Allah dan Rasulnya. Iya. bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk apa terhadap kuburan. Nabi perintahkan untuk untuk meratakan kuburan. Nabi perintahkan ini kepada Ali bin Abi Tholib radhiallahu taalaanhu. Ketika Ali bin Abi Tholib berkata kepada seorang muridnya bernama Abdul Hayyaj al Asadi, rahimahullah seorang tabiin. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ala ab'atsukum? Alam ma'ba'athani Maukah saya utus kamu? Mau saya utus kamu. Di atas apa yang Nabi pernah utus saya? Apa itu? "Ala tada timsalan tada Nabi pernah utus saya, "Jangan kamu biarkan suatu gambar kecuali kamu hapus." Biarkan ada gambar itu? Harus dihapus gambar-gambar. Timsal, gambar, patung. Ini harus dihapus. Dan jangan biarkan. Qabran, musyrifan, kuburan ditinggikan. Illa sawweta. kecuali kamu harus ratakan. Itu Nabi utus Ali. Lantas Ali mengutus. Tabi'in bernama Abul Hayyaj Al-Asadi. Artinya ini perintah Nabi. Untuk meratakan kuburan. Menghapus gambar-gambar. Karena semua ini adalah wasilah kepada apa? Kesyirikan. Gambar. Wasilah kepada kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Gara-gara gambar. Patung yang dibuat untuk mengingat kesolehan orang-orang yang beribar di waktu zaman dahulu. Siapa itu? Wad. Suwak. Yagus. Ya'uq. Dan Nasra. Ini lima orang, orang soleh di masa Nabi Nuh salam. Lima orang soleh. Ketika meninggal dunia ini. Lima orang soleh ini orang soleh. Orang beriman bertakwa. Yang beriman di masa Nabi Nuh. Ketika meninggal dunia lima orang ini. Maka datang setan Membisikkan kepada masyarakat kaumnya. Untuk mengingat kesalehan ibadahnya. Kamu ingat ingat kesalahannya. Buat patungnya. Dibuatlah lima patung. Untuk sekedar awal kali mengingat ibadahnya lima orang ini. Berlanjut generasi demi generasi. Hilang niat-niat tadi. Hilang masuk tadi. Yang bukan sekedar untuk diingat. Lama-kelamaan, ternyata nenek moyang kita dahulu membuat patung ini, oh mereka sujud meminta hujan kepadanya. Membawa sesajian kepadanya. Akhirnya beralih menjadi sembahan. Selain Allah. Itu yang disebutkan dalam surah Nuh. Silahkan Ki baca surah Nuh. Wa la alihatakum. Lihat. Mereka mengatakan, jangan tinggalkan ilah-ilah kalian. Lihat, sudah menjadi ilah patung-patung ini. Itulah masalahnya gambar. Menjadi wasilah kepada kesyirikan. Makanya para ulama' sangat melarang gambar-gambar. Karena gambar bisa membuat Nabi nak pernah tinggalkan. Menikah tidak ditinggalkan oleh Nabi. Makan daging juga tidak tidak ditinggalkan oleh, oleh Nabi SAW. Ya kan? Maka siapa meninggalkan menikah, meninggalkan makan daging dalam rangka ibadah kepada Allah, salah total. Itu bid'ah. Bid, ya? Dipahami? Taipa Allah ta'ala alam ilahuna kerana waktu telah membatasi kita. Subhanakulihamdik. Asyadun la ilah la anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.